Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys Kita kembali di Bocer Gaming Kita akan memainkan game bola Yang bernama nama usahlah ingat-ingat namanya Nah langsung kita mulai Kita udah di game bolanya Yuk mulai Uh kita tendang dan kita ngoper ke kawan kita masuk. Kita ngambil wow. wow Kita ngambil Ngambil, ngambil tes sliding, sliding, ah sliding, su, tuh, ambillah, oh, dapat eh nengah, kan? tuh kita dapat, dapat bola. Kau dengarin suara tekuk tuh, bisa aja tuh kes kes kes gas gas, ah, ah, masuk aja. Uh, gak gol dah uh Dapat kita bola Dan ngoper ke kawan kita Ih Musuh mau bawa bola Tapi kita lagi mau bawa bola Kita akan menggolkan satu poin uh, uh, Sup Terus Eh, eh. eh. Hmm, dapat airnya bola kan. Gol gol gol. Uh. Uh, kita menang, satu poin. Orang itu kosong. Hmm, ndeng ndeng ndeng. Sup selap. Indonesia turung turung, ambil oh. hmm. ngambil, ngambil ambil bola terus, sedikit lagi sedikit lagi dapat airnya. Oper ke kawan, kan kawan tidak mau ngambil, gak salah kawan, tidak ada ahlinya. Kenapa lagi? Kita akan memain game bola tapi kita udah dapet satu orang tuh kosong, ah kasihan gapapalah gak mau kita naikkan nilainya? ih e, ngelag no dah woi, kamu ngelag ke enam belah kita alahkan penunjuknya sini dan kita dapat bola stop dari uh Hmm. eh ya. dah. hernya. Hai lah oh, oh, oh, oh, hai. Mampus kau. Oh, luar. Tak gol, tak gol. Udang ni. gol dah. Huh menangkan menangkan ada nah, dapat cerita Uma ibu kumpulkan dulu-dulu kumpulkan aja banyak ahlatnya dah enggak lebih enggak banyak enggak banyak enggak lebih enggak banyak tapi banyak kalau enggak banyak nanti meninggoyin Mending kita enggak meninggoyi pada meninggoy Uh, kita udah dapat bolanya ngoper ke kawan Kalau nggak kita mati Tapi nggak tergol-gol Wih kita ini memang Indonesia yang terkuat di dunia Nggak ada yang bisa kalahkan kita wey, wey. dah, wuh Kita akan mengambil bola dari anak goblok Gobloknya sekali tengoklah lah Nggak gol-gol-gol Nggak -gol. akan gol dong nah, nah ih quick gol gol gol gol Gak akan golna saya udah dua saya udah dua. Saya udah dua. Saya... Gol, gol. saya udah dua saya udah dua saya udah dua saya udah dua saya udah dua saya udah dua kita golkan Nak uh, u? Tempatnya dah dibuka. Mak, uh. adakah kita akan memainkan langsung Bang, u! Bergol gol, bergol gol, gol. jagol si... wow. tahu berapa? 3 kosong apa hmm. si... kita menimba anak uh, no orang gila kita menimpu uh. hmm tapi aku udah duluan loh Hai oh, cerita Uh B**** Hmm Yang salah Susu yang boong Hehehe <laughs> Kita akan mengambil Hmmmm bus, Sergading dah Sumpung mulung bumbung bumbung Aning garing ganding Gambu alik kape Kambung kalan keden nyambuk ala kada Nambuk nyambuk nyambuk Wah! Kita udah Apa tadi? harus menang lebih orang nih nah, nanti kita kalah nangis pula nah tertutup satu saya masih nol eh eh masihnya lima dia masih satu eh eh kasihan deh lo nggak uh, uh. ya tahu lah orang ini bolanya mana kubur kubur tapi ucap kepunya doh dan kita akan bunuh dia to di sini eh pop deh bunuh bunuh bunuh boleh tak bisa ya Sam. uh kau balas yang mana, yang itu mana itu mau yang entah mau yang uh, uh makan dulu lo uh. hmm. makan doa us langgaran tuh telah... hmm dapat eh nyakukan, goal. Oh, tunggu. Hmm, nak pergi kan? Dah apa lagi? Kamera dah ketawa, bis goplok. Menengok kameranya nanti lah. Uuh. Hmm, hmm. Sudah ready pun. Masih nak study Oke okay guys Mungkin sampai sini aja Konten kita hari ini Yang pada Akhirnya kita menang Sembilan satu Sekian dari saya Yusban Kamali Sakim Pamin undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh